Keanu Charles Reeves adalah seorang pemeran film yang umumnya memintangi film-film, Hollywood. Keanu Reeves yang menjadi pemeran John Wick bukan hanya memiliki wajah tampan dan jago bertarung. Aktor yang juga berperan sebagai memodi film The Matrix ini juga memiliki segudang fakta yang bakal bikin kamu makin terkesima. Memiliki keturunan Inggris, Cina, Irlandia, Hawaii, dan Portugal Siapa yang menyangka bahwa Kianu mempunyai silsilah begitu beragam secara kultur Ibunya merupakan orang Inggris asli yang berasal dari Essex Ayahnya, Samuel no Lindrift Jr. adalah orang Amerika yang lahir di Hawaii dan memiliki keturunan Cina, Irlandia, Portugal, dan Inggris. Pernah menjadi basis di sebuah band grunge rock. Ternyata sebelum populer di film The Matrix, Keanu adalah seorang musisi di sebuah band rock bernama Dogstar. meranggotakan Roberta Mailhos sebagai drummer, Greg Miller sebagai vokalis, dan Brad Mosser sebagai gitaris. Band ini terbentuk pada 1991 dan sempat mengeluarkan dua album yang berjudul Our Little Visionary dan Happy Ending. Sebelum akhirnya kandas pada tahun 2002, pernah menjadi penjaga gawang tim hoki sewaktu SMA selain di bidang musik dan seni peran, ia juga mahir di olahraga Saat bersekolah di De La Salle College, sebuah sekolah menengah swasta katolik di Toronto. Ia menjadi pemain hoki yang disegani dan mendapat julukan The Wall. Keanu juga pernah menulis buku puisi berjudul Othepinas. Setelah fotonya yang tampak sedih karena makan sandwich sendirian di bangku taman. Emangnya Jane berga mengolok-oloknya saat sedang berkunjung ke apartemennya dan saat itulah Kiano terinspirasi untuk menulis puisi Beberapa baris pertama berbunyi Nadi panasku berupa kesedihan di dalam kamar penuh keputusasaan aku mencuci rambut dengan sampah penyesalan Itulah sedikit tentang Kianuris pemeran John Wick. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.